Kemudian sudah selesai, ini adalah saldo otomatis. Tidak perlu diisi lagi karena sudah menggunakan formula. Kemudian klik tombol save. Mari kita lihat hasilnya ya di Sheet Peti Cash. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Elstar, Tentunya di channel Elstar. Dan untuk tutorial Excel kali ini, masih seputar petty cash atau kas kecil. Kas kecil di sini melibatkan pengkodingan. Bagi teman-teman yang masih sedikit asing dengan pengkodingan, jangan khawatir. coding sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Dan tinggal ikuti saja langkah-langkahnya nanti. Dan form ini menuju pada kolom isian saja. Jika kita coba klik di sembarang sel lain, tetap akan kembali ke sel E7. Dan setelah sel E7 terisi, kemudian kita klik enter, maka akan menuju ke sel berikutnya yang kita kehendaki saja. Kemudian di sini ada tombol clear dan save. Jika kita klik save, maka data tersebut akan tersalin di sheet Peti case. Sedangkan tombol clear adalah untuk membersihkan isian yang ada di kolom-kolom ini, sehingga bisa mengetik ulang untuk inputan selanjutnya. Bagaimana caranya? Mari kita coba uji tampilan formnya. Pertama, kita isi dulu kolom tanggal. Di sini ada kolom yang menampilkan angka 1. Ini menunjukkan bulan ke-1 ya. Kemudian di kolom sebelahnya lagi adalah menampilkan tahun. Kemudian invoice-nya, BKM, bukti kas masuk 001. Setelah kita enter, tab berpindah ke sel yang dikehendaki selanjutnya. Namun jangan lupa, akun number-nya harus diisi dulu ya. 1101 untuk input kas masuk keterangan, top up, kemudian enter. Jumlahnya berapa? Misalnya 1.500.000. Rp 1.500.000.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 Selanjutnya adalah tombol clear. Tombol ini berfungsi untuk membersihkan uh, form, ya. Setelah menginput data dan klik save, tekan tombol clear untuk memulai input data baru. teman-teman itu tadi ilustrasi form dan tabel kas kecil yang sudah jadi ya ada monthly recap yang bisa difilter berdasarkan bulan yang dikendaki dan bisa diprint dan juga annual recap recap kas kecil tahunan yang sesuai dengan tahun yang dikendaki untuk monthly recap dan annual recap akan dilanjutkan di part berikutnya ya sekarang saatnya membuat rumus Excel dan pengkodingan di form input kas kecil pertama kita membuat nomor urut otomatis menuju ke sheet vertiges kemudian di x1 kita buat formulanya yaitu sama dengan count buka kurung kita sorot di sini ya. kemudian di f 4 satu kali di sini diganti sesuai dengan keinginan mungkin 20.000 row ya seperti ini Otomatis di sini muncul nol karena memang di uh, di tabel di sini belum ada namanya pengisian data. Kemudian kembali lagi ke form yang di form sini di E5. Kemudian di sini kita ketik sama dengan I, E7 sama dengan blank. Ya, tanda petik dua kali maka blank. Tanda petik dua kali, kemudian titik koma atau koma tergantung dari petunjuknya yang di sini ya. Ini menggunakan koma atau titik koma, seperti yang biasanya saya sebutkan. Kemudian menuju ke sheet petik case, x1 plus 1. Ini sudah menjadi nomor urut. Artinya bagaimana? sama dengan e7, sama dengan tanda petik dua kali maka titik koma dua kali <coughs> ini dimasukkan membacanya jika E7 ini kosong maka yang di sini juga kosong tidak akan muncul nomor urut tapi jika di sini ada isinya maka nomor urut ini secara otomatis menyesuaikan dengan X1 ditambah 1 Sudah selesai di sini Kemudian untuk D tanggalnya seperti biasa saja, diisi tanggal. Kemudian menuju ke bulan. Ini untuk mengisi uh, angka bulan. Angka bulan 1 sampai 12 ya. Berarti sama dengan month. Buka kurung. Geser ke E. 7 kemudian. Sudah seperti ini, nah, tapi ini kan muncul karena di sini kosong. Saya ingin bahwa jika di E7 ini kosong, maka bulan ini juga tidak akan tampil. Maka kita tambahin IF E7 sama dengan blank. Blank itu tadi ya, tanda petik dua kali, maka, maka itu menggunakan kode koma, titik koma, atau koma maka blank juga maka kosong kemudian titik koma lagi baru di enter seperti ini dia tidak akan muncul ketika di kolom tanggal ini tidak ada isinya jadi kolom tanggal ini digunakan sebagai kata kuncinya untuk pencatatan kemudian di disini juga memisahkan tanggal bulan tahun mencari tahunnya saja. Kalau ini tadi mencari bulannya saja berupa angka, ini mencari tahunnya sama dengan year. Kemudian ke E7 tutup kurung. Bentar. Demikian juga sama karena di sini kosong sama seperti di sel H7 ya. berlaku juga untuk I7 if E7 sama dengan kosong, maka kosong kemudian titik koma dia tidak akan tampil, karena di E7 ini tidak ada isinya kemudian menuju ke invoice invoice tidak ada formula karena nanti diketik manual seperti biasa Di sini, sel N1 terhubung dengan kombo box berikut. Saat list account number dipilih, maka di sel N1 akan muncul account yang sama. Untuk membuat link antara kombo box dan sel N1, kita menuju tab developer, kemudian aktifkan design modenya, lalu klik kanan kombo box pilih properties. Kemudian cari pada link kecil isi dengan cell n1. Untuk membuat daftar isi account number yang ada di combo box, caranya yaitu klik tab developer, kemudian klik insert, pilih combo box di x control. Kemudian menuju sheet data. Name box untuk account number diisi nama pada contoh ini saya beri nama cowa ya di name box-nya. kemudian kembali ke combo box lalu klik kanan pilih properties pada list fill filtering isi dengan name box tadi yaitu cowa Pada sel E11 yang tertutup oleh combo box ini juga terhubung dengan kolom N1, fungsinya untuk mengganti format account number yang ada di N1 yang berupa teks menjadi format number, sedangkan formulanya adalah sama dengan in buka kurung sel N1 kemudian enter. Selanjutnya, untuk membuat deskripsi dari chart of account di kolom G sampai I11, ini hanya menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP menuju ke e 11 kemudian titik koma, sekarang menuju ke data. Yang sudah saya siapkan di sini, ini adalah cat accountnya. Kita sorot, kita blok sampai B dan C. Kemudian jangan lupa tekan F 4 satu kali. Kemudian koma, titik koma, maksudnya baris kedua, titik koma, False, Enter. seperti ini tambahkan if error buka kurung di belakang tutup kurung jangan lupa diberi titik koma kemudian tanda petik dua kali artinya ketika di sini nanti kosong tidak ada isinya maka di sel g sebelas ini juga akan tidak tampil Selanjutnya, untuk kolom deskripsi. Kolom deskripsi tidak ada yang perlu menggunakan formula. Semuanya hanya diisi seperti biasa. Lalu menuju ke amount. Kalau ke amount juga diisi seperti biasa. Kemudian selanjutnya, membuat checklist. Di sini. Kembali ke developer, kemudian desain modenya. Jangan lupa diaktifkan supaya bisa e, melihat propertiesnya, di mana ini terhubung dengan e, checklist ini terhubung dengan CM1. Kemudian kita coba klik unclick seperti ini, ya. Jika diklik adalah warnanya biru, keterangannya true, jika di-unklik, false. Nah, supaya false dan true ini menjadi kalimat debit dan kredit, di sini, di kolom I15, dibuat formulanya sama dengan if M1 sama dengan true, maka Oh, sorry. debit. Kemudian di sini credits. Artinya jika di sini false, dia akan muncul kalimat credits. Seperti ini. Nah, jika klik adalah kredit, kita diklik adalah debit. Lalu bagaimana apabila di sini posisinya kosong semua, debit dan kredit ini tidak muncul, gitu, kosong. Seperti yang tadi kita buat di sini, ditambahkan if depannya, if E15 sama dengan kosong kosong itu di sini tanda petik dua kali, maka kosong. Kemudian tanda titik koma dan Dia tidak muncul karena tidak ada isinya di uh, kolom E15 ini. Tapi nanti ketika ada isinya misalnya saya coba ya 200.000. Dia akan muncul. Ketika seperti ini. Kredit atau debit. Ini ya kita di sini saya delete kredit dan debit keterangan kredit dan debitnya juga tidak muncul kemudian selanjutnya membuat turunan dari debit dan kredit di kolom M dan N konsepnya apabila tadi untuk true itu adalah kode untuk uh, kas masuk sedang false adalah kode untuk kas keluar jadi di sini if sama dengan if m1 sama dengan true maka menuju ke e 15 ya. Kemudian di sini 0, artinya kalau bukan true dia akan menjadi 0. Kemudian sebaliknya yang di n sama dengan if M1 sama dengan false, maka E15, kemudian 3,0. Artinya, jika di M1 ini adalah true, maka di kolom N itu jadinya 0, seperti ini. Coba kita tes di sini 200.000. Saya ingin menggunakannya sebagai kas masuk. Otomatis di sini harus dicentang true. Akan masuk ke kolom M15. Apabila di sini ceklisnya saya hilangkan akan masuk ke kolom N15 artinya masuk ke kas keluar. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat saldo otomatis yang berada di kolom E17. Sebelum formula di E17 dibuat, kita menuju ke seedbed terlebih dahulu. Di sini ada kolom AC11 ya. AC11 di sini, ini. Ini akan dibuat rumus. Rumusnya adalah sama dengan index e 2 i titik koma max dalam kurung kemudian lebih besar dan lebih kecil tanda petik dua kali buka kurung row, i to i ntar dia aja sendiri seperti ini disinilah yang digunakan dasar untuk membuat saldo otomatis di sini Kemudian di kolom E17 ini dibuat formula sama dengan menuju ke petikes AC1 seperti biasa saja kalau untuk saldo ditambah kembali ke form ditambah debit ya M berapa ini M15 kemudian dikurangi N15 enter. Di sini juga dibuat seperti yang sebelum-sebelumnya, apabila di kolom-kolom sebelumnya ini kosong, maka di sini juga tidak akan tampil. Caranya sama, if E15 sama dengan 0 atau kosong, maka kosong. Titik koma, enter, kosong. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pos-pos pengeluaran yang berada di tabel ini ya. Untuk rumusnya adalah sama dengan e 11 sama dengan M17, maka E15. Kemudian tanda petik dua ntar. Oh ya ini belum di, untuk E15nya dikunci ya, F4 1 kali. Kemudian copy Samping enter semuanya masih kosong, karena eh, di formnya ini juga masih kosong. Kita coba untuk tes 3301. Oh, angkanya nol, misalnya 200. 000. Ini tadi, E11-nya dikunci juga ya. Supaya tidak lari kemana-mana. Kemudian diulangi, copy. Enter. Coba lagi, 3304. Akan masuk ke kolom P. Kemudian dicoba lagi, 3305 bergeser ke 3305 begitu seterusnya tahap terakhir dari pembuatan form ini sebelumnya kita hidden dulu tahap terakhir adalah pengkodingan e, tombol clear dan save pertama kita menuju ke developer ini jangan lupa kemudian desain node-nya di Klik ya. Ini adalah kode-kode makronya yang sudah saya siapkan. Jadi Anda nanti tinggal mengkopinya saja. Kemudian double klik. Muncul seperti ini. Ambil yang private sub comment button satu ini. Yang ini sampai m sub. Kemudian di-copy, kemudian ini nanti eh, jangan di-input di tengahnya sini, tapi ini perlu diblok dulu. Ditumpuk aja karena memang di-codingnya sudah ada untuk private sub -nya. Kemudian di-copy, eh, di-paste seperti ini, dan save. Sebelum mengaktifkan tombol save, desain modenya diklik dulu dinonaktifkan aktifkan dulu supaya ini bisa uh, bekerja. Kita coba untuk pengisian data: pertama, input tanggal, kemudian invoice, misalnya ini kas keluar BKK 001 kemudian kodenya 3303 keterangan jumlahnya 350 ribu kemudian klik save menuju ke sheet case, kita lihat ya, dia sudah masuk ya, berhasil untuk terinput di sheet ketika ini Perlu diketahui ya teman-teman, ketika kita klik tombol save pada kolom saldo ini, seolah-olah saldo tidak sesuai. Namun nanti ketika kita membuat isian baru, maka saldo yang tampil tetap akan sesuai. Kenapa demikian? Karena setelah klik tombol save tadi, form tidak serta-merta mengclear sendiri, masih perlu menggunakan tombol clear. coding untuk tombol clear. Tetap ke tab developer, klik design mode, kemudian double click. Lalu copy private sub comment button 2 ini di di sini, lalu save. Jangan lupa matikan design mode ya. Lalu coba tekan tombol clear maka form akan kembali bersih. Tahap akhir dari pengisian coding ini adalah membuat tab Enter yang hanya tertuju pada kolom-kolom yang dikehendaki saja, yaitu hanya menuju kolom Date, Invoice, Description, sedangkan untuk account number tidak pengaruh ya karena berupa List, dan lalu terakhir adalah Amount. Kemudian tekan F11, copy coding ini, lalu pastekan tekan dan simpan. maka tab enter awal hanya akan menuju ke kolom tanggal. Seperti ini untuk formnya, langkah-langkahnya untuk formnya kali ini. Uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk menonton channel Endless Star. Semoga setiap tayangan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membuat formulanya untuk menulis recap ini. Dan tabelnya sudah tersedia seperti ini, tidak perlu repot-repot membuatnya ulang, hanya untuk mempelajari formulanya saja. Well, Terima kasih teman-teman sekalian, demikian untuk pembuatan form kali ini, semoga bermanfaat.